Bismillahirrahmanirrahim. Ada, demikian ceramah di Lihat sini ya bahasa Qurannya. Dan setiap kalian yang hidup walanadzluanna kum, bisayi setiap yang hidup itu akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Ujian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ingin menjadikan hidup Anda bermasalah. Ingat itu. Hukum ujian akan selalu meningkatkan kualitas kehidupan. Contoh paling gampang begini. Bapak ibu, anaknya, sekolah SD, apakah mungkin langsung ke SMP kalau tidak melewati ujian? Diuji dulu kan? SMP, naik ke SMA, ujian dulu. Demikian seterusnya. Kita juga begitu. Kalau Anda ingin meningkat kualitas kehidupan, maka Allah akan titipkan ujian-ujian yang dengan ujian itu Anda akan belajar dari situ. Begini cara mengatasinya. Begini cara mengatasinya. Bahkan, Masya Allah, saya mau tanya. Maaf ya, Bapak Ibu ingin pahala? Saya ulang, ingin pahala? Pahala itu letaknya pada ujian. Pada masalah. Kalau tidak ada masalah, nggak mungkin ada pahala di situ. Misal, kapan Anda mendapatkan pahala sabar? ketika anda mendapatkan marah, kalau tidak ada marah, nggak mungkin ada sabar. Eh, Aki boy, sabar ya, sabar. Yang marah nggak ada, hujan nggak ada, ini nggak ada. Kan aneh, sabar ya, sabar. nggak ada apa-apa, mustahil, mustahil. Ada yang marah, baru kita bilang sabar ya mas ya, sabar. Itu baru nyambung. Ini nggak ada apa-apa, sabar ya, sabar. Karena sehat, <laughs> sabar nih. Ini, jadi. Pahala sabar itu muncul ketika ada ujian dari marah. Jujur itu muncul, pahala jujur itu muncul ketika diuji dengan dusta. Ada orang ngajak berdusta, Anda diuji supaya jujur Anda muncul. Tawadhu itu muncul ketika diuji dengan sombong. Jadi begitu ada ujian, itu tandanya Allah ingin kirimkan pahala untuk Anda. Hei teman yang bertanya tadi, bagaimana caranya Ustaz saya bersabar dari ujian? Pertama, lihat poinnya. Cara bersabar pertama kali, pahamilah. Ketika Allah menurunkan ujian bagi anda, itu tandanya Allah sedang mencintai anda ingin memberikan pahala. Luar biasanya, yang diuji cuman anda, bukan yang lain. Itu tandanya Allah ingin mengirimkan pahala pada anda. Jadi ketika anda diberikan masalah, masalah, masalah, masya Allah, yang luar biasanya adalah, pertama, ingat betul ini ya, rumus pertama kalau anda ingin mendapatkan kesabaran, nanti di ujung ayat ini tentang sabar. Rumus pertamanya, ketika anda sedang mengalami masalah, cara bacanya, jangan lihat masalahnya. Cara bacanya, Allah ingin meningkatkan kualitas hidup anda dengan memberikan pahala pada anda. Ini lebih menenangkan hati kita. Jadi begitu ada masalah, Alhamdulillah, Allah memberikan hidup saya meningkat. Ada pahala insya Allah, ada pahala. Itu lebih menenangkan hati kita dibandingkan kita mengeluh. Demi Allah saya katakan ya, demi Allah saya katakan. Tidak ada satu ayat pun di Quran tentang keluhan. Kalau ada ayat tentang keluhan, saya orang pertama kali akan mengeluh. Lihat sini. Ketika Allah titipkan ujian, Allah tidak hanya titipkan bagi perawat masjid, semua orang punya ujian. Imam masjid ada ujian, makmum ada ujian, perawat masjid ada ujian, perawat rumah sakit ada ujian, perawat rumah tangga ada ujian. Semua. Karena bahasa Qur'annya, setiap orang hidup itu memiliki ujian. Paham? Ingat ya, setiap anda masih hidup, pasti punya ujian. Pasti punya masalah. Masalah dikirimkan supaya memberikan pahala bagi Anda, meningkatkan kualitas hidup Anda. Kalau persamaannya dibalik, artinya, orang yang tidak ingin punya masalah tidak ingin hidup. Lihat persamaan terbaliknya. Setiap orang hidup, pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah adalah orang yang tidak hidup. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin? Pertanyaan saya, bapak ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Halo? ingin punya masalah takut gak selesai dibilang bilang gak punya masalah takut gak hidup baik, jadi ini adalah kita tidak bisa memilih, jadi satu ini bagaimana cara menghadirkan keyakinan, bahwa saat ujian itu datang, kita bisa tenang satu ini yang kedua, lihat sini yang kedua yakinkan pada diri kita Quran surah kedua ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan menitipkan ujian kecuali saat anda sanggup untuk bisa menanggungnya. Allah tidak akan menitipkan beban ujian pada orang yang tidak sanggup Jadi kalau anda sedang diuji dengan satu ujian, itu tandanya cuma anda yang mampu, yang lain tidak makanya ujian itu dititipkan pada anda, bukan pada orang lain anda sedang punya masalah masalahnya berat, luar biasa anda tidak bisa mengeluh ada ayat yang indah dalam Quran, kata Allah lihat, hey, saya titipkan ujian ini pada kamu walaupun berat, memang cuman kamu yang mampu yang lain tidak, makanya saya titipkan pada kamu bukan pada yang lain karena yang lain itu belum bisa menanggung, cuman kamu yang bisa dia ya, tidak usah mengeluh ya Allah why me, Allah why kata Allah, why not, kenapa tidak kamu yang bisa paham ya